Selamat datang dan kembali lagi bersama saya di Raka Channel. Saya sedang berada di daerah Cisauk, di kota Tangerang, ya guys. Bensin itu sangat diraba tempatnya. Itu di rumah makan Cerebut ini. Oke okay, guys, Lihat terus lanjutkan saya, jangan skip-skip. Stay tune terus, jangan di skip-skip, guys. Enjoy! Assalamualaikum guys, nih. Saya sedang berada di rumah makan Cerebut ini jam segini saja sudah penuh ya guys. sini so... juga menerapkan tangan, ya, guys. itu 3m. Jangan memakai masker dan menjaga darah Itu ada satu ini juga tuh guys hmm, Pokoknya bagus banget guys Komendasi. Guys, menu-menunya guys sangat enak, enak banget tuh, guys mantap! Berapa? 2 biji, oke? 2 biji, oke? 2 dan oke? 2 biji, oke? 2 biji, oke? 2 biji, oke? nya berapa satu. 2. 2. udang 3. Iya, sambal digabung atau dipisah? Maksudnya telurnya bikin satu, dua, set. Iya, itu kan udah ada bikin satu. Iya, airnya semuanya dipersiapkan ya, jangan Ya. Halo. Iya, Bang jangan lambat aja terima Tuh, dokumen guys. Ada orang. tuh. keren pokoknya guys rekomendasi buat buat kalian yang suka traveling makan-makan dan kuliner sini oke okay. halo guys ini adalah menu-menu makanan dari memakan cerebut ini tuh kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa pesan lalu di sini ya official warung cerebut ini dan memakan nomor telepon sudah tertera di sini ya guys mantap Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, kira video sampai sini saja dan see you next time enjoy the video dan terima kasih untuk kalian, jangan lupa like, comment, and share dan subscribe dan bagikan terus video saya ke teman teman anda dan ingat selalu patuhi terus protokol kesehatan. Mantap. jadi di McDonald's Perigi dan saya akan mau review dan vlog di sini dengar saksikan terus eh jadi video guys, I'm Friki Bintaro nah, itu adalah rumah sakit barang indah dan um, sini ada aku misalnya ame pancar. dan see you next time, enjoy the video mantap guys, drive through tool, guys enjoy video dan jangan lupa like and comment dan share dan video saya dan see you next time dan terima kasih untuk kalian like, comment dan subscribe dadah